Dreamers, balik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Aries dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Aries, kemudian kita lihat ke depannya seperti apa dan dibacain khusus dari sisi percintaan, kalau nanti kelihatan di kartu mengenai pendidikan karir, keuangan, ataupun kesehatan dan sisi spiritual nanti dibacain juga jangan lupa untuk like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 kartu pertama ada four of cups. Kemudian ada six of coins. Kemudian ada justice. Oke, di sini justice ada dua scale ya, ada dua timbangan di sini. Yang mana yang aku lihat di sini, kamu memang lagi bener-bener ada dalam kondisi mempertimbangkan sesuatu, ya? Di sini, secara general, ya, secara umum, ya aku lihat seperti itu. Kalau dari kartu di sini, kalau dari sisi percintaan, yang aku lihat ada seseorang yang dia itu masih ngumpet, ya, masih diam-diam di -diam sini ngasih kode ke kamu. Ya, dia itu suka, ya, aku lihat di sini, tapi masih ngasih kode ke kamu. Dimana kodenya itu yang aku lihat di sini, pengen banget mungkin untuk beberapa orang karena ada scale atau ada timbangannya ini dua kali. Jadi, mungkin pengen ada yang namanya kesempatan kedua, ya, untuk beberapa orang, mungkin orang lama, ya, yang kelihatan banget. Dia itu pengen ada kesempatan kedua ataupun pengen. Maaf ya, pengen ada kata "maaf" dari kamu, atau mungkin dia pengen meminta maaf ke kamu, gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya dia udah menyakiti hati kamu, dia pengen minta maaf, merasa menyesal, pengen balikan lagi, ya, aku lihat di sini, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk kamu yang memang lagi merindukan dia, gitu ya, maksudnya kayak pengen banget untuk uh, kembali berkomunikasi dengan sosok ini, silahkan banget. Ya di sini. Tapi kalau kamu nyia nggak mau, ya berarti memang nggak boleh gitu ya, nggak boleh ngasih kesempatan kedua. Tapi kayaknya di sini boleh banget deh. Kayaknya boleh banget nih, karena ada dua ya, jarang-jarang banget kelihatan di di kartu ada dua timbangan ya. Jadi kayaknya boleh aja sih untuk ngasih kesempatan kedua. Coba aja dilihat gitu ya. Apa sih yang akan dia lakukan atau perubahan apa yang nanti akan dia janjikan, ya seperti itu, karena bisa aja nanti dari perubahannya itu kamu suka ya, dan bisa aja yang enggak juga sih, <laughs> bisa aja juga enggak ya di sini. Uh, yang paling kelihatan di sini libra banget ya energinya, terus kemudian dari cups di sini ada kaitannya dengan elemen air, itu dari Pisces Scorpio Cancer di sini ada Capricorn Taurus dan Virgo ya kalau dari kartu zodiak kita lihat di sini ya sebetulnya udah kelihatan banget ya dari ini ya dari si Libra nya ini kayaknya emang lagi ngebet banget gitu Aries mungkin sesama Aries di sini bisa juga ya di sini kemudian satu lagi kita lihat ada desan ya ada kaitannya dengan Leo di sini bisa juga ya oke itu yang kelihatan di kartu ya untuk sesi pertama ini ya uh, pengen pengen balikan lagi pengen kembali ya pengen ada yang namanya kesempatan kedua ya andai saja aku masih punya Kesempatan Kedua Lagunya Tangga Ya Menurut kamu dari liriknya Kesempatan kedua itu Apakah Kamu terpancing atau enggak Karena kalau enggak, kalau enggak kepancing sih Dengan lirik lagunya Udah gitu kayak enggak bakal ada Kesempatan kedua sih Tapi kalau kamu kepancing dengan liriknya pengen tahu atau ngedengerin lagi gitu kan silahkan ya di sini ya kok silahkan aja ya kasih kesempatan kedua nggak apa-apa kok apalagi kalau masih ada dalam waktu-waktu uh, pendekatan yang baru-baru banget gitu ya atau yang memang udah lama banget justru di sini aku lihat uh, boleh banget untuk kasih kesempatan kedua ya itu dari sesi pertama kita lihat di sini untuk sesi berikutnya untuk kamu Kartu pertama di sini ada Judgment, kemudian ada Ten of Swords, kemudian ada The Sun, Leo ya Leo di sini kelihatan sekali lagi ngejar-ngejar kamu, acting like a child ya, jadi di sini uh, yang aku lihat kayaknya memang dia sih sebetulnya. Cocok ya, sama kamu yang aku lihat di sini nggak ada celah gitu loh. Maksudnya, ini bisa banget mirip-mirip dengan si Leo-nya itu ya, atau judgment bisa jadi Sagittarius ya. Antara Leo dan Sagittarius bisa juga, tapi di sini yang aku lihat dia itu sebetulnya merasa bersalah gitu ya, merasa bener-bener, "wah, kemarin gue terlalu melampaui batas gitu ya." Terlalu kejam banget, terus kayak dia mungkin pengen minta maaf ke kamu gitu ya, pengen untuk ada uh, hubungan lagi gitu kan ya, dan mungkin bukannya dia bermaksud untuk supaya yang kemarin itu dilupain ya, tapi lebih ke arah yang lalu biarlah berlalu gitu itu yang yang dia katakan sih ya di sini. Yang lalu biarlah berlalu masa depan kita tetap bersama. Kaya gitu ya. Kisah kita susun bersama gitu masa depan ya menuju ke hal-hal yang membahagiakan. Kayak gitu ya aku lihat. Ya. Tapi terserah kamu ya. Kalau misalkan kamunya enggak mau silakan. Kalau kamunya mau sih boleh-boleh aja. Ini kayak mirip banget kan ya, mirip banget nggak sih tuh model rambutnya ya? Mirip-mirip gitu. <laughs> wow, ya. Mungkin dia rintik keribok ya. Atau bergelombang dari rambutnya ya di sini Jadi uh, mungkin gak bakal bisa ngelepas kamu juga sih. Maksudnya kayak kalau bisa sih masih tetap berhubungan. Dari dia sih kayak gitu yang kerasa di kartu ya. Oke itu aja dari aku. Bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.